Oke okay, lur. Video kali ini saya lagi nonton acara DJ Brewok Audio Fit DJ BD di Desa Gadungan Puncuk Kediri. Oke okay, lur. Selamat menonton. Alfar Paki Swing Para penonton sampai berjoget mengiringi musik DJ-nya Parfum di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 Ya udah kalau gitu. Saya pamitan dulu. Assalamualaikum, Lur. Dadah, Lur.